Tahapan yang selanjutnya adalah penilaian KI3, di mana bapak ibu semuanya bisa mengisi penilaian dari yang telah bapak ibu berikan kepada anak. Misal pertemuan pertama, penilaian misal secara tes tertulis, kemudian kita tentukan KD-nya apa, kemudian kita penilaian hari keberapa. Kemudian kita tuliskan instruksi keterangan untuk penilaian pengetahuan ini. sal jaringan dasar. Kemudian anak tentukan mulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, pukul berapa, dan kemudian kita klik simpan. Maka akan secara otomatis anak bisa membuka penilaian-penilaian pengetahuan ini. Jadi kemudian apabila ada eh, anak harus menulis tugas di dalam kertas, anak bisa memfotonya dengan HP dan kemudian mengupload di dalam penilaian pengetahuan ini.